Assalamualaikum Sobat Aski Biasa hapus aplikasi di handphone kayak gini Cara seperti itu belum bisa menghapus secara total ya Atau permanen di handphone kalian Gimana cara agar aplikasi yang sudah tidak kita pakai Benar-benar terhapus Baik langsung aja disimak ya langkah awal buka Playstore di handphone kita ya. Setelah kita buka, cek kanannya di profil, kita pilih kelola aplikasi dan perangkat. Setelah itu kita kelola pindahin ya. Yang diinstal kita pindahin, yang tidak diinstal. Nah, ini di aplikasi yang tidak diinstal kita ceklis saja ya, langsung dihapus saja semua. Nah, ini baru permanen. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.